Nih nasam, kembang wa, kiseki no channel, yuk gosok. oke gih deska, kembali lagi di kiseki kaku channel. Oke, okay, untuk video kali ini, saya bersama teman saya Imam akan membahas ungkapan-ungkapan uh, misteri dalam bahasa Jepang. Karena apa? Karena di bulan ini temanya berhubungan dengan Halloween. Dan untuk video kali ini Mas kita berdua akan memberitahu atau apa? sepengalaman kita pada waktu di nah, untuk rasa takut dalam bahasa Jepang. Oke, okay, wal well. untuk rasa takut dalam bahasa Jepang itu apa saja? Oke, okay, penasaran untuk rasa takut ya? Itu kan bahasa Jepangnya itu kuai, kuai, kuai, kuai. Sama aku melihat hantu itu takut. Oke, okay. aku melihat hantu atau enggak gini. Aku takut pada hantu. Oke. Jure, Mitara, Koi. Kalau untuk hantu sendiri, baca sepaknya apa? untuk hantu itu baca sepaknya itu Jure. Terus selain rasa takut ada apa? Saja? guri itu ya itu bahasa Indonesia yaitu kaget terkejut ya terkejut Oke contohan contohnya kita kan apa ya melihat sepatu yang apa ya sekejap itu loh sekejap terus kaget itu terus tak atau melihat bayangan kaget okay. tapi bisa Nah, selain kata petikuri itu masih ada lagi. Itu merinting. Merinting. Iya. Merinting sendiri bahasa Jepangnya. Itu Bukan dari bahasa serapan Inggris ya. Kusbam. dari Kusbam. Jadinya kusupanpu. Nah, kusbam selain itu lah Selain itu ada mengerikan. Mengerikan. B. Ya. Bahasa Jepangnya apa pak? Mengerikan. Oke untuk mengerikan itu bahasa Jepangnya itu osorosi. Osorosi. Ya. Osorosi. Mengerikan. Takaran apa ya? Tempat itu. Tempatnya kayaknya kelihatan mengerikan Oke. Untuk bahasa Jepangnya? Iya. Tempatnya kali kan itu ya tukuruga oscurusi oscurusi tukuruga oscurusi tukuruga oscurusi dan yang lain suri yang lain keringat dingin keringat dia keringat dingin oke bahasa Jepangnya itu apa keringat, keringat dingin itu iya AC Iya, AC Iya, iya AC itu keringat dingin. Kenapa kok bisa keringat dingin? Istilahnya kan ke ya? Ketakutan oke? Okay. Dikejar-kejar hantu atau dikejar-kejar makhluk halus itu loh. Nanti ada ya, kata-kata ya. ketakutan terus keluar keringat dingin. Oke. Okay. Nah, selain keringat dingin masih ada lagi enggak? Ada. Itu kan ada getar Ya, untuk bahasa jepangnya apa untuk apa ya? padanya nah, gemetar ya itu pakainya karada furui mas karada furui mas furui mas furui mas furui mas yang bisa ya benar itu tadi pembahasan tentang ungkapan-ungkapan rasa takut dalam ya. bahasa jepang dengan video kita kali ini kalian bisa tahu atau bisa menambah wawasan untuk bahasa Jepang kalian dan bagi minasa yang belum subscribe saya minta atau kami minta dukungan dari kalian supaya subscribe jangan lupa untuk tombol loncengnya dan like supaya kalian bisa mengikuti video misteri kisah di kagou channel berikutnya tepatnya pada hari Kamis dan Sabtu pukul enam sore Hai waktu Indonesia Barat hanya di kisah di kagou channel dan selalu sihir kisah di kau hari